Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Kali ini akan kita bahas cara pendaftaran online PPG Kemdikbud 2022-2023. Perlu kita ketahui bersama bahwa jenis PPG itu ada dua macam yaitu, 1. PPG perjabatan untuk guru yang belum PNS, yaitu guru honor sekolah negeri atau guru yayasan. 2. PPG dalam jabatan. PPG ini untuk guru yang sudah PNS. Pola pembiayaan PPG ada dua yaitu. 1. Regular non-subsidi, pembiayaan dengan pola ini mereka yang mendaftar apabila dinyatakan lulus PPG maka biaya akan dibebankan kepada guru seperti halnya kuliah. 2. PPG Subsidi Pola PPG ini dibuka oleh pemerintah melalui perguruan tinggi negeri. PPG ini merupakan proyek pemerintah, tidak setiap daerah mendapatkan proyek ini bahkan bagi guru-guru yang ingin mengikuti PPG ini harus rela jauh dari tempat asal mengajar bahkan berbeda provinsi. Persyaratan Pendidikan Profesi Guru PPG 1. Calon peserta PPG dapat memilih jalur apakah mengikuti PPG bersubsidi dengan biaya ditanggung pemerintah atau non-subsidi di mana seluruh biaya dibebankan ke calon peserta PPG apabila nantinya sudah lulus. 2. PPG bersubsidi bagi guru honorer sekolah negeri atau yayasan diharuskan belum menikah, merupakan menjadi syarat wajib. 3. Memiliki SK untuk guru yang honor sekolah di sekolah negeri harus melampirkan SK dinas kota, kabupaten setempat. Sementara untuk GTE yang sudah tetap seperti guru yayasan yaitu melampirkan SK yayasan. 4. Untuk persyaratan lain bisa dilihat pada menu informasi pada beranda https2 ptgkemdikbudgoid 5. Lulus S1 atau D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang minimal sudah terakreditasi D berdasarkan IPT dengan melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1-D4. 6. Siap mengikuti pendidikan selama batas waktu yang sudah ditentukan meski jauh. Proses pendaftaran dapat dilaksanakan secara online melalui situs yang sudah disebutkan yaitu ada Adapun tata cara pendaftaran mengikuti pengumuman pada situs PPG jenis apa yang sedang dibuka. Untuk itu selalu membuka akun SIMPKB, guna membuat akun pendaftaran PPG SIMPKB di situs resmi htps.2.double.ppg SIMPKB ID Terima kasih atas kebersamaannya semoga bermanfaat. wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.